Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Di video kali ini saya share ke kalian semua Yaitu cara mendownload semua foto dan video yang tersimpan di akun Google Baik itu yang tersimpan di aplikasi foto ataupun di Google Drive Oke, dan untuk melakukannya ini sangat mudah sekali Silahkan kalian simak video tutorialnya Oke, untuk contoh di sini saya akan mendownload semua foto dan video yang ada tersimpan di aplikasi foto Dan ini tentunya tersimpan di Google ya dan untuk men secara keseluruhannya tanpa satu persatu, maka caranya sangat mudah. Pertama, sekarang kita buka terlebih dahulu aplikasi Chrome ataupun browser lainnya di HP kalian. Kemudian silahkan kunjungi situs takeout.google.com. Silahkan kalian klik untuk linknya pada deskripsi video saya ini. Kemudian kita buka untuk linknya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke situs takeout.google.com. Kemudian pastikan kalian sudah login menggunakan akun Google kalian yang foto dan videonya akan di download. Ya, tampilannya seperti ini. Berikutnya kita scroll ke bagian atas. Nah, di sini untuk batalkan semua kita pilih. Nah, ini sekarang checklistnya udah hilang ya. Sekarang tinggal kita cari untuk lokasi penyimpanan foto dan video kita. Misalnya foto dan video ini ada di aplikasi foto ya. Tinggal kita cari. Nah ini dia foto dan video kita checklist berikutnya kalau kalian menyimpan foto dan video di Google Drive maka di sini tinggal checklist lagi untuk Google Drive. Nah karena foto dan video saya hanya ada di foto di sini maka tinggal kita pilih saja Google Foto. Kemudian scroll ke paling bagian bawah berikutnya pilih langkah berikutnya. Kemudian di sini untuk metode pengirimannya kita pilih. Kemudian di sini kita pilih saja kirim link download melalui email. Jadi nanti kalau sudah siap, maka untuk foto tersebut atau video bisa kita klik melalui link yang ada di Gmail. Kemudian frekuensi ekspornya cukup satu saja. Kemudian untuk jenis file di sini ada dua pilihan, bisa zip dan juga tgz. Saya pilih yang zip saja ya. Kemudian untuk ukuran filenya tinggal kita pilih. Nah, di sini untuk file foto dan video akan dibuat menjadi beberapa bagian. Kalau misalnya komputer ataupun HP kalian masih tipe-tipe kentang, maka pilih saja yang 2GB ya. Tapi kalau misalnya komputer ataupun HP-nya sudah sultan, silahkan pilih yang 4-50GB. Di sini saya pilih yang 50GB ya, karena HP-nya HP sultan. Kemudian kita scroll, lalu pilih buat ekspor. Nah, di sini ada informasi, ekspor 1 dari 6 akan dimulai pada 10 Agustus. Jadi, dimulai hari ini ya. Dan nantinya, kalau proses ekspor sudah selesai, kita di sini akan mendapatkan linknya ya. Dan kalaupun tidak ada di sini, maka kita tinggal membuka email saja. Nah, di sini, pada Gmail, tinggal kita cek ya. Nanti sore ataupun nanti malam ataupun besok pagi, kalau sudah ada linknya, silahkan kalian buka. Lalu untuk filenya, kalian download saja. Dan untuk foto serta video akan disimpan dalam file zip. Nantinya kalian tinggal ekstrak saja ya. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk mendownload semua foto dan video yang ada di akun Google. Semoga tuturan sikat ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.